ke kabar pertama, percaya yang kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial banget ya, dari Kak Jennifer Christie yang mengunggah sebuah postingan momen kebersamaan dengan Leslie Kejora ketika semalam ya, berkunjung ke rumah Leslie Wow, Masya Allah, banget! Senyum terlihat dari keduanya luar biasa, mudah-mudahan bahagia dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali, tentunya tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram. Suami saya asli Padang mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, berkah dan lancar terus segala proyeknya. Amin. Wow, Masya Allah banget ya. Sebelumnya juga ya. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Salam sayang dari kita buat yang selalu doain Leslar Entertainment. Besok aku presentasinya pakai bahasa Sunda ya, Kak. Les, kejora belajar dulu, Aing. <laughs> Sustes. Sustes. Sukses terus kapul tergemas Semoga semua Project yang sedang dijalankan Lancar, jaya, semangat Wow, asyala banget ya Mudah-mudahan untuk project yang dijalankan Diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dan kesuksesan Pastinya, amin Berikutnya juga persahabat perhatikan Ini ada mau spesial banget ya Ketika mengenalasi ke Jura Pulang ke rumah Itu langsung saliman kepada suami tercinta Bapak Rizky Bila Allah banget ya Melihat dari Leasin dan rezeki Bilar Kita merasa bahagia Mudah-mudahan selalu seperti ini Memberikan kebahagiaan selalu Untuk kita semua Amin Dan kita lihat juga Di postingan ini Ada sebuah kalimat Yang tentu dituliskan Cute banget ini kapol Kak Lesti Kejora datang langsung salim Sayang, beuh, mespol katanya itu bersahabat ya Cerah banget langsung suasana Wow, Masya Allah banget Momen ini pun diunggah kembali oleh akan sendal putih Ada ya, skor bilar Ada kalimat kepenting yang dituliskan Kapol kesayanganku Karena yang namanya sudah kebiasaan Jadi otomatis aja gitu mereka ngelakuinnya Dan inilah kenapa kita jadi baper Soalnya mereka itu tulus Real dan gak dibikin-bikin Tuh para ya Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun dua 22 Mengatakan alasan gak pernah pindah haluan Itu ya karena ke apa adaannya mereka itu yang bikin kita selalu dibuat makin sayang Romantisnya mereka itu natural gak dibuat-buat Masya Allah banget ya Tentunya kita semakin nyaman, semakin bangga bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya, perhatikan juga persahabat, di sini: ada sebuah kejulitan dan kejailan dari Papa Rizky Bilar yang meripas kembali unggahan video dari Bunda Lesti. ya ada video BBL, kita telepon dengan sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Pilar. Di situ, kalimatnya. Mukanya kurang ramah Bintang satu katanya tuh ya Aduh, emangnya memang gojek nih Dikasih bintang satu Ada-ada <laughs> aja kelakuan dari Papa bilang Masya Allah, tapi kita bahagia banget ya Alhamdulillah, mudah-mudahan baby L Menjadi anak yang cerdas Anak yang soleh Dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin, kita henti-hentinya Mendoakan yang terbaik buat idola kita Berikutnya juga bersahabat ya sini kita lihat tuh Wah wow keren banget ya baby L sudah ada rambutnya tuh dengan gaya yang sangat luar biasa ganteng penampilan abang L kalau kayak gini gimana persahabat ya, masya Allah luar biasa tetap kita support tetap kita doakan yang terbaik dan ke kabar selanjutnya juga kita mendapatkan kejutan dari L2W.ID dibikin penasaran akan ada di tahun ini kata L2W persahabat ya wow bakal ada sesuatu yang akan disuguhkan kembali oleh fanbase yang sangat luar biasa ini akan ada di tahun ini persahabat ya Lesla Lovers, apakah kalian tahu kolaborasi terbaru L2W? Wow, makin dibikin penasaran Apakah kita tahu kolaborasi terbaru L2W? Mudah-mudahan saja persahabat ya apapun yang dilakukan oleh fanbase ini selalu lancar dan selalu dipermudah dan kita lihat L2W akan berkolaborasi kembali dengan lembaga internasional yang concern di bidang anak Wow, luar biasa banget ya Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita dapatkan juga nih kabar baik untuk kita semua Bersama UNICEF, L2W menjadi satu-satunya fanbase couple Pertama yang akan bersinergi dengan UNICEF membantu anak-anak di Indonesia ini sih luar biasa banget Kita lihat juga persahabat ya di postingan ini Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh l 2 ID Di tengah ramainya perdebatan dan segala hal yang saat ini terjadi Leslar Lover's Word, menegaskan masih ada bersama Leslar Bahkan kami tengah mempersiapkan proyek terbesar kami selama hampir dua tahun ini kami ada kami bahkan berkolaborasi bersama UNICEF Indonesia untuk program terbaru kami selain itu, program ini akan menjadi proyek yang bakalan membuat rekor baru, dan menjadi satu-satunya fanbase couple artis yang berkolaborasi bersama UNICEF, tentunya L2W juga akan berkolaborasi juga dengan banyak pihak, oleh karena itu terima kasih buat yang masih setia bersama Leslar dan L2W tentunya wow, Masya Allah banget ya, makin tentunya sayang terhadap couple yang luar biasa Lesla. Kita lihat juga nih ada sebuah info nantikan proyek besar yang akan mencetak sejarah baru dan mungkin akan menjadi rekor baru yang akan kami pecahkan. Wow. Kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan. Salah satunya dari akun Ah Leslar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 Bermin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.